Dengar nama Prabu Siliwangi baik Prabu Siliwangi bentaran kekuasaannya Di awal abad ke-14 Di akhir abad ke-15 Itu beliau dari Banten Sampai dengan Ke awal Jawa Ujung Jawa Kuasanya luar biasa Masih Hindu Dan pemerintahannya Masya Allah ketika Islam masuk Itu nggak ada pertentangan Biasa aja Ulama sudah ada Nyaman, tenang, biasa yang paling hebat ketika sedang inspeksi datang ke Karawang daerah Karawang Ditemukan seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang Sedang membaca Al-Quran Nyai Subang Larang itu Itu diantara muridnya Syekh Qura Sheikh Qura itu nama aslinya Sheikh Hasanuddin Ketika pulang dari Mekah maka disebut Umul Qura Maka disebut Sheikh Qura Bikin pesantren beliau di Karawang Sampai sekarang masih ada pesantren Sheikh Qura Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang Baca Al-Quran begitu dibaca datang ini mendengar bacaannya melihat siapa yang baca seketika jatuh hati bukan jatuh kaki hati masya allah begitu dilihat langsung mengajukan lamaran penguasa raja kaya tampan masya allah tiba-tiba anak antum dilamar kira-kira terima nggak kaya tampan penguasa diterima enggak? halo jangan dulu lihat dulu ini kan bukan muslim oh, bukan pakai oh bukan muslim Quran surah kedua, ayat 221. Lihat kalimatnya. Wala tankihu walau Jangan Anda menikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Orang Islam yang wajahnya biasa-biasa, itu lebih bagus daripada menikah dengan non-muslim tapi rupawan. Pilih mana? Pilih perempuan salehah tapi parasnya biasa atau non-muslim tapi cantiknya luar biasa? Pilih mana? nggak ada pilihan yang ketiga, enggak usah maksa nggak ada pilihan ketiga. Quran tidak memberikan pilihan ketiga. Itu ujian iman. Asal lalu pasti. Saya yakin pasti pilihan ketiga. Kalau bisa Ustaz cantik dan beriman. Masya Allah. Ya, selalu begitu. Maka, ini yang paling menarik. Yang paling menarik, dulu orang berislam. Berislam itu kuat, bener, Begitu datang, saya ingin melamar Anda. Apa kata beliau? Lihat, kalau orang sudah terbiasa melafatkan lafaz Allah, lisannya berkata benar, maka akan kaku mengatakan yang buruk-buruk. Lisan yang selalu bersyahadat, tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang keluar dari syahadatnya. Kaku. Lisan yang selalu berkata benar, katanya baik, akan kesulitan mencari kosa kata yang kotor. Antum kalau terbiasa berkata yang baik-baik, akan berkata yang kotor itu gak akan bisa, Pak. Jadi kosa katanya susah. Sama dengan lisan yang selalu bersyahadat, sembilan kali dalam sehari. 9 kali paling minimal subuh sekali, duhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali asyadu anna ilaha inna Allah, asyadu anna Rasulullah lisan orang bersahadat mustahil bisa mengungkapkan dengan lisannya kalimat-kalimat yang mengurangi nilai syahadatnya masuk Islam dulu katanya Yesus Bang Lara. masuk Islam dulu baru saya ikuti dengan, gak ada apa-apa di hadapannya seorang pengusaha, penguasa penguasa tampan, punya kekuasaan tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah, gak ada nilainya yang lain Allah maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya, saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subanglarang. Lahirlah kemudian tiga anak utama. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya. Mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga, Raja Sengara. Begitu lahir melotot ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk, membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu, gak ada masalah. Dengan Buddha, gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan tiba-tiba apa yang terjadi ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman, kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim, Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan menikahlah kemudian Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah Berasal dari Mesir Maka diboyonglah ke Mesir Saya simpan dulu di sini Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara Bertemu lagi dengan bapaknya Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar pamanah rasa Namanya menah rasa Ditugaskanlah kemudian Untuk membimbing daerah Lihat, mulai membimbing sekarang Daerah yang sangat kumuh Saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk Lemah wungkuk Mahungkuk, masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis, dari ada Arabnya, ada cinanya ada kemudian orang lokalnya, dan nggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, ditata jadi bagus. Oh mereka campuran, dalam bahasa lokal disebut dengan caruban, caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang, ya ngambil udang, udang-udang kecil dibikin kemudian terasi, pakai air, air, air rebon, jadi rebon, air rebon, air rebon, air rebon, orang bilang sana ci, cirebon, cirebon, cirebon, jadi cirebon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon, ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana berubah lemah ungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban hasilnya dengan menyebar sampai ke wilayah Lasem. Antum kalau nanti dari Semarang belok ke Demak, Demak ke Kudus, Kudus ke Pati, Pati Kerbang ke Lasem. Lasem ini masjid agung sekitar tidak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah dari Masjid Agung sebelumnya, ada sebelah kiri arah pantai namanya Caruban sampai sekarang Caruban ya, karena ada etnis di situ termasuk Cina pertama datangnya lewat sana, karena itu disebut dengan Caruban ini lemah umpuk jadi Cirebon yang ini pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak anak yang bernama Syarif Hidayatullah maka ketika pulang kemudian diberikan wilayah, wilayah di Gunung Jati maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati Teman-teman sekalian, ternyata di sinilah kemudian menyebar Islam, menyebarkan Islam. Syarif Abdullah ini ternyata anak se seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat Madrasah Nabi melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dari Baros punya keturunan, menyebar lagi dakwah, dakwah, dakwah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi di antara saudara-saudaraku ini, Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah menguasai Gunung Jati Syarif Abdullah ternyata adiknya adiknya dari seseorang bernama Maulana Ishak. Maulana Ishak itu siapa dia itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Kobra. dari Maulana Ishak itulah kemudian melahirkan Kih Haji Ahmad Dahlan yuk saya turunkan Kih Haji Ahmad Dahlan nama asalnya Muhammad Darwis dan beliau belajar dengan saudaranya Muhammad Hassim bin Ash'ari ya Kemudian pertama kali belajar dengan Kyai Haji Saleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah belajar dengan Kyai Ahmad Khatib Al Minang dengan Syekh Termasi belajar di sana kembali lagi, kemudian Muhammad Daris berubah jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan, bin Kyai Haji Abu Bakar, ikan ya bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Kyai Murtado bin Demang Jurang Jurukapindo bin Demang Jurang Jurusapisan bin Kyai Gerbak bin Maulana Iskak. Sama persis dengan. Beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian tanggal 18 November 1912. Soal persis dengan nasabnya kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Yang mendirikan hadatul ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau Kaya Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid. Abdul Wahid nama aslinya, bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya, Pangeran Benawa. Dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya. Bin Abdullah bin Abdul Fattah. Dikenal dengan Joko Tingkir. ya Kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Maulana Ishaq. Ya, Walid raden Ainul Yakin. Siapa mula nak itu anaknya Ahmad Al-Kubra. Siapa Ahmad Al-Kubra itu keturunan dari Ali Zainal Al Kabir. Ali Zainal Al Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al Husain. Al Husain adiknya Al Hasan. Al Hasan anaknya Ali bin Abi Talib bergelar ta Anhu. Ali bin Abi Talib suaminya Fatima Az Zahra. Fatima putih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.